Baiklah para sahabat dan manapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di pagi ini Kita flashback dulu ke momen acara spesial di SCTV Yang dimana Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora ini menjadi bintang tamunya para Ini juga berkaitan dengan postingan foto Papa Bilar Di laman akun Instagram pribadinya semalam Ketika momen dinner bareng Bunda Lesti Kejorak di tahun 2020 yang lalu persahabat Papa Bilar dikasih pertanyaan oleh Andre Taulani. Papa Bilar ditanya lebih memilih main bola dengan sahabat atau jalan bareng dengan Lesti Kejora. Dan tentunya persahabat ya. Jawaban Papa Bilar, ini bingung banget nih saat ditanya oleh Andre Taulani. Dan Papa Bilar pun menjawab, main bola bareng sahabat dan sekaligus mengajak Bunda Lesti ke jorak nonton. Itulah jawaban dari seorang Rizky Bilar. Dan kita juga bersahabat ya, ke postingan Papa Bilar semalam. Dengan menuliskan sebuah kalimat, momen ketika lagi dinner bareng istri. Namun bentrok dengan jadwal tim bola kesayangan Ini tentunya yang berkaitan banget nih Dengan pertanyaan dari Andrea Tawani Dan kita simak persahabat di jawaban komentar Dari It's Be 30, Disitu mengatakan terus apa tanggapan Lesti Dan langsung tercep juga nih persahabat Bapak Bilar menjawab Gak nanggapin apa-apa, malah ikut nonton, kata papa Bilar Ya, inilah definisi takdir cinta Leslar, masya Allah. banget beneran ya, kejadian jadwal bentrok, milih bola atau Lesti, dan tetap konsisten. Milih keduanya, jalan bareng Lesti, dan ngajak Lesti nonton bola, masya Allah luar biasa. Semoga Leslar tentunya menjadi inspirasi ya untuk banyak orang, dan rumah tangganya langgeng, bahagia, amin. Kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali respon dan tanggapan yang diberikan yakni dari akun Instagram Ratih Lasandara Mengatakan di kolom komentar Masya Allah Pantesan kalau main bola pengennya ditemani bininya Inilah persahabatnya definisi takdir cinta Leslar Dan berikutnya persahabat kita simak juga Ini juga kebanggaan banget ya untuk Gurga Konoha Bundala Sikejora ini bertemu dengan salah satu pemain sinetron Genta Buana, yakni Catherine Pamela dahulu kalah persahabat ya Buda Lesti sangat mengidolakan tentunya para pemain Genta Buana, dan memang begitulah roda kehidupan persahabat ya dulu seorang Lesti Kejor sangat mengidolakan para pemain Genta Buana, dan lihat sekarang nih idola kita ini persahabat ya tentu Direbutin untuk berfoto bareng Masya Allah banget ya Ini sih luar biasa Kebanggaan, kebahagiaan yang kita rasakan Masya Allah Bunda Lesti mudah-mudahan selalu menjadi orang sukses Selalu menjadi orang baik Dan selalu menjadi kebanggaan Untuk kita semuanya Amin Dan berikutnya para sahabat kita simak juga Keunggahan IGSnya Sabar Rutingerskeleslar Yang meripas kembali unggahan dari Indo Musicgram Bersama ya, Diary Sima. Di sini Bunda Lesti Kejora ini jauh banget nih Bersama ya dengan perolehan poin Tiara Ramadani, Yaitu Rara Lida. Lesti Kejora mendapatkan poin 38% dan Tiara Ramadani atau Rara ini mendapatkan poin 62%. Yuk Bersama ya buka IG-nya Indo Music Gram dan klik foto Bunda Lesti ya. Sama-sama kita dukung karena Bunda Lesti Kejora ini kalah dari Rara Lida. Dan berikutnya juga persahabatnya kita mampir ke unggahan Bunda Rita semalam memposting foto bareng Lesti dan Bilar. Dan di postingan ini pun Bunda Lesti Kejora menuliskan sebuah kalimat komentar dengan mengatakan sehat-sehat mama. Masya Allah banget ya. Lestlar ini bertemu dengan orang-orang yang hebat. Semoga selalu bersinar sang kejora kita dan semoga ada kejutan baik. Pastinya kejutan bahagia yang kita dapatkan dari